Hello semua apa khabar dalam video ni saya nak terangkan tentang asas analisis wacana ataupun discourse analysis So apa itu analisis wacana ataupun discourse analysis Secara umumnya analisis wacana bermaksud cara kita menganalisis sesuatu wacana tersebut Dalam uh, mengikut teori yang kita pilih secara sistematik Yang tu kunci dia lah. kita ada wacana, kita ada teks, kita kaji mengikut teori yang kita telah pilih sama ada dia di besar ataupun di kecil di analisis secara umum ataupun khusus kepada uh, hubungan antara uh, elemen linguistik dengan bukan linguistik itu at, bagi saya tak betapa, betapa penting tapi kita kena tahu skos analisis boleh dipecahkan dalam berbagai jenis cuma yang penting di sini ialah apa teori yang kita pegang semasa kita lakukan analisis wacana yang tu lebih penting So dalam analisis rancangan kita kena tetapkan dulu jenis data yang kita akan dapatkan, jenis teori yang kita akan gunakan untuk analisis tersebut dan of course dalam teori tersebut pula apa yang jenis-jenis analisis yang kita nak gunakan. Untuk jenis data pula dalam wacana ni kita boleh perolehi dari pelbagai bentuk lah sama ada teks penulisan, ucapan, perbualan dan semua tu. Yang paling umum of course teks penulisan sebab senang kita boleh cari ada artikel di internet, kita boleh cari artikel di dalam majalah umpamanya So yang tapi yang penting di sini ialah untuk analisis wacana dijalankan dengan baik kita kena pastikan data-data yang kita ada tu adalah dalam bentuk teks. So, kalau perbualan sekalipun, kita kena tukarkannya dalam bentuk teks melalui transcription dan sebagainya. Disebabkan itulah. Kalau kita kutip data, contoh kalau kita pergi interview, bual semua tu kita kena tukar dalam bentuk teks. Kalau tak, susah kita nak jalankan analisis wacana. Untuk jenis teori pula, yang ini penting sebenarnya. Kalau kita terus buat analisis tanpa teori ataupun tanpa pegangan, ni susah sebenarnya. Dia umpama kita di dalam atas perahu tapi kita tak tahu ke mana kita nak tuju. So, kita just... Dayung je sampan tersebut Ataupun dayung saja, Perahu tersebut Tak boleh Kita kena tetapkan dulu Hala tuju kita Apa yang kita nak kaji sebenarnya Contoh kalau Teks ucapan politik Kita dah tengok Teks ucapan politik tertentu. Kita nak kaji dari sudut Teori retorik umpamanya So kita kena faham dulu Teori retorik Lepas tu Bila kita dah ada Teks-teks ucapan ni Barulah kita buat analisis Okay Sama juga Kalau kita ada dialect Kita nak kaji dialect tertentu. Kita boleh gunakan Teori Himes uh, Speaking tu alright, Yang speaking tu Ataupun apa-apa saja teori yang kita nak gunakan, tapi pastikan kita faham dulu apa teori tersebut sebelum kita mulakan analisis. Kita tak boleh main uh, analisis tanpa memahami teori yang kita pilih, betul tak? Kita kena faham dulu apa teori kita. Lepas tu baru kita uh, mulakan analisis. Untuk jenis analisis pula, dalam analisis wacana ada banyak bentuk seperti yang mana yang tertera di sini. Kita lihat kaedah paling popular ialah content analysis ataupun um, analisis kandungan. Content analysis ni dia ada dua jenis pula, open dengan standardized coding. Open maksudnya dia tak ada ditetapkan coding-coding tertentu, dia just buat analisis secara uh, umum. Standardized coding adalah paling popular di mana kita tetapkan kalau ada benda ni kita mark dengan coding-coding tertentu, label-label tertentu. Nanti saya tunjuk. MCD analysis pula, membership categorization device ni. MCD analysis lebih ke arah participant, konteks, penggunaan sesuatu wacana dalam konteks ataupun pelibatan sesuatu golongan manusia dalam suatu situasi itulah situasi itulah so kita akan tengok siapa yang mengucap siapa yang menerima contoh yang MCD MCD ni sekarang tak berapa popular tapi masih lagi digunakan keempat conversation analysis yang ni sangat popular kita conversation kita selalu buat dalam bentuk temu bual analisis perbincangan semua tu kita kaji macam mana ada turn taking Alright, kita gila-gila ataupun kalau kita nak masukkan dengan maksimum uh, tertentu contoh uh, si Maxim Gries umpamanya dan kita dia boleh masuk dalam functional pragmatics kita tengok pula dari segi sudut pragmatics all right ada dia dia langgar maksimum ese tertentu atau tidak critical discourse analysis fairclough yang paling popular dia ada tiga dimensi tu nanti uh, you boleh tengok balik yang tiga dimensi tu tapi yang penting dalam critical discourse analysis ialah dia kaji hubungan antara text dengan konteks sosial So kita, kita tak tengok teks saja Kita kaitkan dengan konteks sosial Contoh kenapa Sesuatu perkataan tu digunakan dalam konteks sosial tersebut Yang nah, ni saya akan tunjuk contoh nanti uh, Satu lagi holiday ini Systemic um, Functional Perspective Ataupun Systemic Functional Grammar Yang ni pun sama Lebih kurang sama dengan Functional Pragmatics Tapi dia lebih ke arah Linguistik Elemen Linguistik Contoh uh, kenapa sesuatu struktur digunakan Kenapa sesuatu ayat tu digunakan Syntax dia kenapa macam tu Itu uh, adalah dari segi sistemik functional perspective lah. Uh, kalau nak senang nak faham, kita contoh kita ambil teks akademik, kita ambil 2 3 2 3 uh, artikel akademik lepas tu kalau kita kaji dari segi Halliday punya systemic functional perspective ni kita akan tahu kalau akademik dia akan guna banyak pasif. Uh, dia kurang gunakan ayat-ayat aktif -ayat contohnya. So yang ni tengah buat analisis wacana tapi dari sudut pandang systemic functional perspective. So So analisis yang kita buat ni kita kena uh, pegang kepada teori yang kita pilih. Contoh kalau kita guna Halliday systemic functional perspective pun kita kena faham dulu teori Halliday sebelum tu. Alright? Ataupun functional pragmatics, kita kena faham dulu maxim Brice, umpamanya. Sama juga dengan uh, analisis analisis lain, kita kena ada teori yang mendokong analisis kita, bukan main uh, ambil sahaja apa yang ada dalam wacana tersebut ok kalau kita lihat contoh ini, uh, yang kajian pelajar saya ni macam masa saya so dia buat tentang gender gender communication among millennials di Facebook ok so teori yang dipegang ialah gender communication theory. so itu teori yang dipegang lepas tu data pula adalah Facebook comment kaedah yang digunakan untuk analisis wacana ni ialah content analysis dengan coding so dia ada coding tertentu yang dia akan gunakan Dat, uh, dapatan kualitatif nanti adalah dari segi analisis gaya bahasa lepas tu kualitatif pula kekerapan penggunaan perkataan tertentu Ok, ni contoh scheme. Kalau kita buat uh, analisis wacana, kita gunakan teknik uh, content analysis. Kita kan ada coding dia, lebih baik. And then coding-coding ni bukan kita main letak. Kita ambil daripada sumber-sumber ataupun rujukan sebelum ini. Ataupun teori-teori yang telah diberikan. Biasanya lebih baik kalau kita ada teori yang dah nyatakan. Contoh, teori A dia kata ada ni, ni, ni, ni. So, kita ikut sahaja semasa dalam proses uh, analisis tu. Contoh yang ni. Dia dah pecahkan female, male punya gender style So, M1 ni macam ni M2 tu self-promotion F1 tu macam ni So, dia ada coding dia So, bila kita dapat data macam ni Dalam Facebook ni Kita akan label yang ni M4 M4 apa? Insult and profanity So, bahasa kasar Yang ni pula F3 Female Yang ni pun F3 contohnya So, kita ada setiap komen Bila kita buat analisis tu kita, kita bulatkan Lepas tu kita label Kita buat label kita sini Ataupun kita buat coding kita sendiri Lepas dah siap kita akan kira M tu berapa, M1 berapa, M2 berapa. Kita totalkan semua. Contohnya, macam ni dia dah totalkan semua. Dia katakan dalam komen yang ada 260 komen ni, hampir 161 tu adalah male language. Tak kira lelaki perempuan. In fact, dalam data dia, dia lebih perempuan daripada lelaki. So, maksud dia perempuan pun menggunakan gaya bahasa lelaki dalam media sosial ataupun dalam konteks Facebook lah. So, kalau kita tak buat Analisis wacana macam ni, kita tak tahu kan ha, So, bila kita dah buat analisis wacana Kita kena tahu, ok, male language lah macam ni Female language lah macam ni So, di di Facebook rupanya, tak kira lah Perempuan ke lelaki uh, Dominannya ialah gaya bahasa lelaki Ok, yang ni pula, kajian contoh kedua ni Adalah pada kajian Fatin ni Dia buat tentang sentiment analysis of Feminizing, feminizing adalah advertisement Ataupun advertising yang berkaitan dengan female empowerment uh, pem Pemekasaan Wanita Okey di social media di konteks ini, dia teori yang dia pegang adalah emotive words perkataan-perkataan berbentuk emosi lepas tu data yang dia kutip adalah daripada Instagram okey data daripada caption so dia dah tetapkan kaedah sama dengan kaedah Christie tadi iaitu content analysis iaitu dia ada coding dia tapi dia buat dalam bentuk kekerapan, okay, and then dia digabungkan dengan sentiment, sentiment analysis ni sebenarnya dia cabang computational linguistics bukan discourse analysis, tapi yang discourse analysis ada dalam bentuk content analysis ni lah, so dia ada gabungan so kualitatif dia ialah gaya bahasa kuantitatifnya ialah kekerapan adjective emosi, kita tengok contoh dia so dia ambil text caption yang ada di instagram tu, iklan-iklan tu lepas tu dia masukkan dalam encorn so encorn data 2 contohnya dia akan keluarkan semua perkataan dalam Uh, caption mengikut kekerapan so yang ni paling tinggi 16 lepas tu 12 10 macam tu okey yang ni encon and then dia akan match pula perkataan tu dengan uh, teori Bradley and Lang yang ni yang saya saya katakan kalau kita buat analisis tanpa berdasarkan kepada teori kita tak boleh banding okey kalau tak nanti susah contoh kalau kita nampak perkataan harassment ni paling tinggi di sini kalau kita tak ada banding kita tak dapat nak nak katakan kenapa harassment tu paling tinggi betul tak so kita kena banding dengan teori-teori yang telah uh, diberikan ni contoh analisis sama juga coding tadi so yang ni positif yang ni negatif ok lepas tu kita kiralah kekerapan dia berapa semua ni so yang ni akan memberikan uh, dapatan untuk kita bincangkan hasil uh, dapatan kita lah kita tak boleh Sekadar tunjuk nombor tapi kita tak terangkan okay. Untuk contoh ketiga ni pula Wacana kepimpinan dalam ucapan paklah ni pula dia tengok kepada penggunaan perkataan alternatif Kenapa sesuatu perkataan tu digunakan Dalam konteks-konteks tertentu Datanya ialah teks ucapan paklah Lepas tu kaedah yang digunakan Ialah critical discourse analysis Digunakan Faircloth punya pendekatan wacana kritis tu Lepas tu dari segi kualitatif Dia akan tengok hubungan penggunaan perkataan Dengan keadaan situasi sosial And then kuantitatif pula Dia tengok kepada kekerapan penggunaan perkataan Contoh kenapa perkataan ni digunakan Dalam konteks teks ucapan macam ni Kenapa pula dalam ni, contoh dia. Ha. So, kalau kita lihat contoh dapatan, dia akan kata kata alternatif, pembasmian. Semua perkataan yang berkaitan dengan pembasmian ni, di-listkan. Dia mengikut analisis dia. So, dia akan ambil ucapan tu, dia akan tengok. Kalau uh, dalam teks lah dia akan gunakan perkataan membasmi menangani, semua ni. Kalau demokrasi, dia guna kuasa rakyat, semua ni. So, yang ni dapatan yang dah dikumpul. Lepas tu, dia akan buat perbincangan ataupun analisis lanjut melalui contoh macam inilah, kenapa dari segi demokrasi pula Pak Lah kerap menggunakan kuasa rakyat faham tak so kalau saya kaji contoh 10 teks ucapan uh, Pak Lah kenapa perkataan ataupun frasa kuasa rakyat tu digunakan dengan kerap kali Ha, lepas tu kita akan kajilah mengikut teori. Contoh dalam konteks ni, kaji mengikut teori yang telah dipilih dan kaedah uh, critical discourse analysis tu. Faham tak analisis wacana ni? Dia bukan kata kita just tahu dapatan tu. Kita kena kait balik dengan konteks ataupun teori yang telah kita pilih tadi tu. Kita tak boleh just report apa yang kita dapat saja Kita kena kait balik dengan teori yang telah ditetapkan ataupun teori yang kita pilih tu. So, analisis wacana banyak bergantung kepada kefahaman Terhadap teori yang kita telah pilih tu. Kalau kita nak kaji dua artikel ni dari sudut pandang teori A. Kita kena faham dulu apa tu teori A. Contohnya kalau teks ucapan. Kita nak tengok dari segi teori retorik. Kita kena faham dulu apa tu logos, apa tu patos ataupun ethos dalam teori uh, retorik. Umpamanya. Kalau kita tak faham benda ni. Macam mana kita nak buat analisis betul tak? Macam mana kita nak tetapkan yang ni logos ke yang ni patos ke. Yang itulah analisis wacana sebenarnya. Cuma dalam konteks Teori-teori uh, ni kita pulang Kita boleh tengok daripada pelbagai sudut Kita nak pilih teori mana-mana yang saya Bentangkan tadi lah boleh Itu sahaja tentang analisis wacana uh, Kalau ada apa-apa lagi soalan Boleh tanya saya secara terus Tapi yang inilah rangkuman secara umum Apa itu analisis wacana